Halo teman-teman kembali lagi di channel saya Nikola Bantau nah di video kali ini saya akan mengupdatekan proyek uh, pembangunan overpass di Panjaitan nah untuk disini tidak di, uh, di overpassnya yaudah jangan lah nah ini saya dari pinggir saja seperti ini bawahnya saya akan naik dikit lah biar kelihatan itu pondasinya sudah dibangun, bangun satu baruan. Kalau jam segini biasanya eh, para pekerjanya lagi istirahat makan siang sih, jadi sepi. Dan nanti overpassnya akan ditinggikan. Gak tahu 1 meter apa 1 meter ya terserah lah Nah ini uh, untuk Batu-batu pondasinya nih Coba saya lihat kan dari punggir Nah ini Batu pondasi yang dulu kayaknya uh, Iya dulu Yang dulu dibongkar tuh kayaknya Terus diambil lagi batunya buat pondasi. Hmm. Itu ada satu ekskavator yang fungsinya buat eh ada dua satu sini, satu sana. ya buat anu, hmm, buat buat endoki tanah. harus di sana tuh sebentar supaya saya lihat nah, di sana ini uh, proyeknya berlangsung kurang lebih 6 bulan tergantung dari bulan kemarin jadi Januari Februari, Maret, April. Maret. sekitar Mei Mei Juni lah selesai itu, mulai dipasangin apa ya kayak buat batas-batas batas apa tuh batas overpassnya nah itu loh yang besi nah itu baru kasih dikotongin banyak pokoknya ke, ke atas dinding overpassnya dinding potasi itu itu relnya sudah dikasih rel ke 3 di tengah-tengahnya tuh buat biar aman, biar safety nanti kalau misalnya nyamit misalnya nggak dikasih itu kan bisa bentalannya bisa pecah misalnya bawahnya tidak padat Nih, ya, saya lihat kan dari samping kan Nah, dari sini Untuk proyek elektrifikasi dari Eh, di area overpass di Panjaitan ini Baru terhenti sih Kayaknya Sisa, sisanya yang belum selesai cuma di sini saja Karena tadi saya habis keliling-keliling sudah -keliling, selesai semua Tinggal di sini Nah, ini Belum nyambung nih ya itu lah. Nah kalau anginnya banyak gini kan enak itu buat ngevlog. Setidaknya enggak panas. Oh tadi panas ya, mati. Hmm. mungkin sebentar lagi saya akan ke segitiga pembalik. Karena di sana tuh, wah videonya kayaknya yang tayang duluan yang uh, itu duluan sih yang segitiga mungkin tayang besok selasa ya selasa tanggal kita tanggal berapa tau? besok berarti tanggal 4 selasa tanggal 4 des Januari tayang yang segitiga pembalik itu rata semua itu bangunannya termasuk gudang bangun, peninggalan Belanda kalau ini mungkin tayangnya paling terakhir ya akhir bulan mungkin akhir bulan Januari nantilah kita lihat dulu itu ada kayak hmm. apa ya, palu buat mukul paku beton enggak paku beton, apa ya paku bumi ya itu nah itu, palunya yang coba yang saya isu, nah yang ini yang oranye nah itu nah dulu saya pernah lihat itu kan bolongin tanah dalam pen sekitar 10 meter ada iya ada kereta nih sekalian hunting jati oh, orang kejati kayaknya orang kejati orang kejati yang dari Sol 8 ke Jember kalau dari sambungnya sih ya itu Ya yang gue lah Kaya Di sini taspat keretanya tuh tujuh puluh per jam. Kalau di sana tadi yang di Main City enam puluh per jam. Ah, ah seger sekali. Iya, yeah, yeah, kereta ya harusnya sih. Kalau dari jamnya Angga jati 112 ya, 112 Angga jati Mana tidak keluar-keluar Lama ya videonya saya skip dulu, kali kata mau lewat. ceritanya baru saya uh, shoot lagi. lah, lah, kok ada? tak tunggunin, ndak ada loh. Pansiran ya, pansiran apa? Nggak, jam segini. Pansiran nggak bias. Uh, bias bias siang YK ada bias, ya, kayaknya bias sih dari KTPRO ke Solo. Ini tiang uh, LA terakhir masih nggak terakhir masih terakhir sebelum lewat ini dan itu nyambung di sana. itu nanti kalau ada perkembangan lagi saya updatekan videonya sekian dulu sajalah video update elektrifikasi dan update proyek peninggian overpass di Panjaitan. jangan lupa like, komen, share, dan subscribe dan saatnya saya ke segitiga pembalik mantap overpass di Panjaitan. saya dengar suara palang lo, tapi gak ada sepure, ya palang siringan, siringan lama, itulah nanti tonton aja.